Welcome to H2R Asik in music channel Let's go play. Diriku, aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdir. Itu terbaik untukmu Untuk diri Bersedih Mengenang kasih dan sayangmu Setulus pesanmu kepadaku Engkau kan menunggu Kau datang kembali Jawaban apa yang akan ku beri Adakah cara yang kau temui Untuk kita kembali Apa hatiku bersedih Mengenang kasih dan sayangmu Setulus pesanmu kepadaku Engkau kan menunggu Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri, adakah cara yang kau temui. I'm cool. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita Hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak Barang sejenak ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat cari jarimu mendengarkan lagu sila on seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana. Memecahkan celengan rinduku, berboncengan dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu. Menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. dan matikan hp -mu. Kau tahu aku benci khawatir Saat kau tak mengabari Aku tak suka bertanya-tanya inginku bakar dia yang sering Mention-mentionan denganmu di Twitter Namun kau selalu meyakinkanku Untuk tumbuhkan percaya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 Memecahkan celengan rinduku Berboncengan denganmu Mengelilingi kota Menikmati surya perlahan menghilang Hingga kejamnya waktu Menari paksa kau dari pelukku Lalu kita kembali Menabung rasa rindu saling mengirim doa Sampai nanti sayangku Oh. Terimalah lagu ini dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga, aku tak punya harta Yang ku punya hanyalah hati yang setia Tulus padamu Harimu oh,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 Seorang yang tak mau disakiti Jari aku cinta padamu, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik. Meski, ku bukan bintang di langit Tapi cintaku yang terbaik Jujur saja ku tak mampu Untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tadi sampingku setiap waktu, ku sadari. cinta padamu Meski ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik untukmu Meski Tapi cintaku yang terbaik Oh meski ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik untukmu meski Tapi cintaku yang terbaik, tapi cinta Dia Aku harus begini Sampai ku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tipiskan sepiku bersamamu. Kan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Di sini bagiku, semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Untukmu. Yang takkan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin kau di sini tepiskan sepiku bersamamu hingga akhir waktu. Hanya untukmu, dan takkan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin kau di sini. Tetapkan sepiku bersamamu hingga akhir. Cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan Tak akan kembali Jalan kita memang berbeda Namun hati ini Tak ingin kembali Ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama Tak perlu disesali Tak usah ditangisi Jika kita bersama Karena jalan ini Memang berbeda Ku yakin kita akan bahagia. Tak harus selalu bersama, tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Ku yakin ini jalan terbaik, walau kita kita tak lagi berdua, tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Karena memang perbedaan itu ada Ini untuk kalian Ku yakin kita agak bahagia Tanpa harus selalu bersama Tak perlu si. hati mengisi hidupku dulu dan kini semua Kau katakan padaku jangan ada dusta diantara kita kasih Keputusanmu apapun yang akan kau katakan sebelum terlanjur kita jauh melangkah.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 with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a street you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free What if I Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku? Akan kembali lagi Katamu kata kuasa Menahan gejolak di dalam dada Yang membara menahan rasa Pertemuan kita nanti Saat kau ada di sisiku semua kata rindumu semakin membuatku tak berjaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Yang terpendam Kau tuliskan padaku Kata cinta yang manis dalam suratmu Kau katakan padaku Saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai rambut kasihmu Takkan ku lupa selamanya Saat bersama dirimu Semua kata rindumu semakin membuatku Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku, aku pun rindu kamu Ku akan pulang, melepas semua kerinduan Yang terpendam, jangan katakan cinta Menambah beban rasa, sudah simpan saja sedih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 semua kerindu. Tidak rela Salahkan diriku hingga saat ini Ku masih mengharap Kau tuh kembali Mungkin Suatu saat Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenalah aku sepanjang hidup. Kau tinggikanku, meski ku tak rela, salahkan diriku hingga saat ini Kau masih mengharap, kau kembali Temukan bahagia meski tak bersamaku Bila nanti kau tak kembali Yang membuat lidahku gugup tak bergerak Ada pelangi di bola matamu Yang memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu Semua isi di hati dan aku benci harus jujur padamu tentang semua. Karena ku hanya diam dan membisu Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu Dan terus memaksa ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku, kukup tak bergerak ada pelangi di bola matamu seakan. Aku sayang padamu Aku sayang padamu Aku sayang padamu Pergi. Tak pernah ku ragu Dan selalu ku ingat Kerlingan matamu Dan sentuhan hangat Ku saat itu takut Mencari makna Tumbuhkan rasa yang Sesakan dada Kau datang dan pergi Oh begitu saja Semua ku terima Apa adanya Mata terpejam dan Hati menggum. Love. Tak percaya, tapi ini terjadi Kau bersanding, duduk di pelaminan Air mata jatuh tak cinta suci ini Jawa, tanpa berdosa kau buat ku merana Ku tak percaya dirimu tega Nodai cinta, ianati cinta